video pembahasan kali ini Mimin akan memberikan bocoran spoiler atau pembahasan BTTH episode yang ke-25 Oke, okay, tidak usah berlama-lama dalam intro, kita langsung saja masuk kepada video pembahasannya Bahasan BTTH. Setelah dua hari telah mengalahkan Beijing di arena pertandingan, maka shwe pun juga telah berhasil memasuki peringkat kuat di akademi dalam. Tapi sungguh tidak terduga, untuk menyandang gelar peringkat kuat ternyata dipenuhi banyak sekali tantangan yang bermunculan. Lilian juga datang berkunjung setelah mendapatkan kabar bahwa shwe telah mengalahkan Beijing. Di saat itu juga lah, Shayan juga menanyakan kepada Linian terkait dengan waktu diselenggarakannya kompetisi peringkat kuat di Akademi Dalam. Linian berkata, sisa menghitung waktu, kompetisi besar ini harusnya akan dimulis. Dalam hal itu, Shayan juga bertanya kepadanya tentang peringkat apa sebenarnya yang dimiliki oleh Diyuki. Lin Yan menjawab, dia berada di urutan ketiga, urutan kedua adalah Lin Xuyang dan Yan berada di urutan keempat. Sedangkan untuk posisi kelima dan juga selanjutnya adalah orang-orang terkenal di Akademi Dalam. Sedangkan Lin Yan sendiri ternyata berada di antara urutan kesembilan dan juga sepuluh. Xuyang kemudian balik bertanya lagi, lantas siapakah yang menduduki urutan pertama? Tentu dengan pertanyaan tersebut membuat ekspresi Lin yang spontan menjadi serius dikarenakan dia sangat tahu bahwa siswa senior yang menduduki peringkat pertama memiliki kekuatan yang mengerikan. Oleh sebab itulah, dia memperingatkan beberapa hal kepada Shoyan bahwa jika kau bertemu dengannya nanti maka jangan pernah membuatnya marah apapun yang terjadi. Singkat cerita, setelah berkonsultasi dengan Lin Yan, menuju ke tempat tetua Khau untuk meminta beberapa bahan obat-obatan. Setelah sampai di lokasi tujuan, ternyata ia juga telah mendengarkan berita bahwa Xiong berhasil mengalahkan Beijing dan itu sempat membuatnya tercengang. Tapi, dia mengatakan satu hal yang penting bahwa jika Shoyan berhasil menyempurnakan pil kekuatan naga maka dia akan memberikan satu kompensasi yang besar kepadanya Kompensasinya adalah Shoyan bisa mengambil satu bahan obat penting dari gudang itu Dikarenakan mereka berdua telah menyetujui dan juga saling sepakat satu sama lain maka Tetua Hou kemudian memberikan satu plat putih atau token kepada Shoyan dan plat itu merupakan salah satu bentuk persyaratan untuk memasuki gudang bahan obat Dikarenakan gudang tersebut menyimpan berbagai macam bahan obat-obatan yang paling berharga di akademi dalam Oleh sebab itulah harus memakai token untuk masuk Scene kembali berpindah, di dalam gudang tersebut Shane melihat bahan obat-obatan yang menurutnya sangat berharga Bahan obat itu bernama buah APS Asparagus namun sayang sekali, ketika Shane Hendak mengambil buah tersebut, tiba-tiba saja seorang anak kecil dengan cepat merebutnya dan bahkan hendak memakannya. Nah, gadis yang muncul kali ini bernama Xian merupakan murid Akademi Dalam yang memegang peringkat kuat hutan pertama. Melihat hal tersebut, tentu Shen juga tidak bisa berdiam diri saja dan terjadilah perdebatan singkat di antara mereka berdua. Bahkan Shen Hendak melaporkannya kepada tetua Houk. Tapi dikarenakan Shayan juga tidak ingin mencari masalah dengannya Maka Shayan kemudian berkata padanya bahwa bukankah rasa buah itu tidak enak Tapi aku bisa membantumu untuk menyempurnakannya agar kau bisa memakannya dan tentu rasanya juga lebih enak Mendengarkan perkataan Shayan, tentu saja gadis tersebut langsung menebatnya dengan benar bahwa kau seorang alkemis Setelah mengetahui identitas Shayan, tentu saja gadis kecil tersebut langsung setuju Singkat cerita, setelah mengambil bahan obat yang dia butuhkan, maka Shane dan juga Zian pun keluar dari gudang tersebut. Tentu, melihat ekspresi yang ditunjukkan oleh Tetua Hou melihat gadis kecil itu sangatlah terkejut. Dia lagi-lagi mengira bahwa gadis itu mengacu di gudang obat. Lagi dan lagi, perdebatan kecil antara Tetua Hou dan juga gadis tersebut berlangsung. Tapi dikarenakan tidak ingin ambil resiko, maka jalan satu-satunya adalah tetap bergegas pergi dari tempat itu dikarenakan Shen juga masih memiliki tugas yang telah dia janjikan kepadanya sebelumnya. Tapi sebelum pergi, tetua mengatakan kepadanya bahwa bagaimana kau bisa bertemu dengan gadis itu. Dia juga menyarankan kepada Shen agar melayaninya dengan baik dikarenakan jika tidak, Shen akan menempatkan resiko yang mengerikan. Mendengarkan perkataan Tetua Hao, tentu saja Shoyan juga panik Dikarenakan peringatan tersebut sepertinya mengandung ancaman Shoyan berkata, memangnya manusia macam apa dia? Nah, singkat cerita, setelah mereka berdua kemudian keluar Maka di sebuah ruangan sunyi, Shoyan kemudian mulai berpikir Dan benar-benar tidak menyangka bahwa gadis kecil imut itu pada awalnya merupakan binatang sihir Yang dimana terberubah bentuk kewujud manusia Gadis kecil itu berkata, cepat dan bantulah aku untuk menyempurnakannya Chen kemudian bergegas menyempurnakan beberapa bahan obat tersebut ke dalam kuali Di sisi lain setelah mengetahui apa yang terjadi dengan gadis itu Hatinya menjadi jauh lebih ingin tahu tentang identitas yang sebenarnya Chen kemudian berkata, adik kecil aku ingin bertanya, mau kau menjawab pertanyaanku? Gadis itu berkata, apa? Shoyan melanjutkan, aku ingat jika binatang sihir ingin berubah menjadi bentuk manusia setidaknya dia harus mencapai peringkat dohuang, bukan? Jangan bilang kau... Tapi gadis itu berkata, tidak, aku tidak sekuat itu. Hanya saja aku tidak sengaja memakan rumput transformasi tubuh dan aku pun berubah dan tidak bisa lagi kembali. Mendengarkan nama rumput transformasi tubuh tentu saja Shoyan mengerti tentang efek kandungan bahan obat itu. Zian kemudian bertanya lagi, bahwa ke orang tuamu? Zian menjawab, aku tidak punya. Sejak aku mendapatkan kesadaran sampai sekarang, aku hanya tinggal sendirian jauh di pegunungan. Ketika aku masih muda, aku selalu ditindas oleh orang lain dan hanya bisa menarikan diri dan sampai aku memakan rumput transformasi tubuh. Dan saat itulah, aku bertemu dengan tetua pertama di Akademi Dalam dan membawaku untuk tinggal di sini. Chen sangat terkejut mendengarkan kisah gadis itu. Tentu dia dengan samar bisa merasakan kesedihan apa yang dialami di hatinya. Shen berkata, "Tapi setidaknya kau tidak akan diganggu di tempat ini, bukan?" Gadis kecil itu berkata, "Orang-orang itu sebenarnya sangat takut padaku. Bagaimana mungkin mereka mau menggangguku bahkan untuk orang sepertimu pun aku bisa memakanmu dalam sekelip laha Shen kemudian berkata bahwa jangan katakan itu lagi jika kau bertemu dengan seseorang di masa depan kau sekarang sudah dalam bentuk manusia Gadis kecil itu berkata kembali memang benar aku belum pernah memakan manusia sebelumnya Singkat cerita lama dalam memurnikan bahan obat-obat itu akhirnya selesai juga Chen kemudian menyuruh gadis kecil itu untuk mencicipinya. Tentu saja, gadis tersebut juga tidak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa bahan obat yang telah disempurnakan itu rasanya sangat enak. Chen kemudian memberikan beberapa botol giok kepadanya agar dia bisa menyimpannya dan memakannya selama berhari-hari. Dikarenakan telah membantunya gadis tersebut kemudian mengatakan bahwa kau bisa datang untuk mencariku jika ada seseorang yang mengganggumu di masa depan. Shane kemudian mengusap kepalanya yang imut itu sambil berkata bahwa baiklah, aku pasti akan mencarimu lagi. Di sisi lain, sebelum mereka berpisah, Shoyan juga memperkenalkan namanya dan juga di mana dia tinggal Begitupun dengan gadis kecil itu memperkenalkan namanya juga, gadis itu bernama Zian. Itu adalah nama yang telah diberikan oleh tetua pertama untuknya Selain itu, dia juga menunjukkan beberapa kekuatan tinjunya kepada Shoyan sebagai tanda pertemanan untuk pertama kalinya Jelas saja, Shoyan langsung saja merasakan bahwa kekuatan dari gadis itu sangatlah mengerikan Tapi saat ini mereka sudah berteman Ziyan juga sudah menganggap Shoyan sebagai saudara dan akan bergantung padanya untuk memurnikan bahan obat-obatan di masa depan Dia juga dengan jujur mengatakan identitas aslinya bahwa dia adalah salah satu siswa terkuat di Akademi Dalam yang memegang peringkat pertama setelah Sian pergi, Yalo kemudian berbicara dengan Shoen, bahwa meskipun gadis kecil itu baik, tapi dilihat dari kekuatan yang dia lepaskan sebelumnya, tampaknya dia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya untuk menyerang. Shoen kemudian bertanya bahwa guru, apakah kau bisa melihat jenis binatang sihir apa si Sian itu? Tapi ternyata Yalu juga tidak tahu, dikarenakan dia telah mengonsumsi rumput transformasi tubuh. Tapi gurunya mengatakan, dilihat dari kecak dasarnya dan juga kekuatan menakutkan yang dia tunjukkan, gurunya sudah bisa menebak bahwa dia adalah sejenis binatang unik yang sangat langka dari zaman kuno. Tapi, dikarenakan Shen juga tidak ingin ambil pusing, maka dia pun kembali melanjutkan untuk menyempurnakan pil kekuatan naga di dalam kualinya. Singkat cerita, setelah berhasil memurnikan pil kekuatan naga, maka Shen kemudian bergegas keluar dan bertemu kembali dengan tetua Hao. Sebagai bentuk perjanjian awalnya dikarenakan telah berhasil, maka buah api Esa Asparagus itu akan menjadi miliknya. Di sisi lain, kalangan jenis mahan obat itu telah menduduki peringkat suku besar bahkan di seluruh gudang obat yang ada. Ternyata Shen masih membutuhkan sesuatu kepada Tetua Hao. Dia meminta inti monster afinitas peringkat enam. Tapi sungguh seribu sayang dikarenakan Tetua Hao juga tidak memiliki kekuatan dan tidak akan bisa mendapatkan benda inti seperti itu. Satu hal yang pasti, sebelum Shen pergi, dia kemudian berkata, aku mungkin bisa menunjukkanmu ke sebuah tempat yang dimana para tetua lain mungkin memiliki benda monster peringkat enam itu. Tidak berpikir panjang, Tetua Hou kemudian memimpin jalan untuk mengantar Chuyang. Nah, seperti itulah bocoran pembahasan BTTH episode yang ke-25. Sangat mengejutkan dan juga sangat menarik bocoran pembahasan BTTH kali ini, dikarenakan sosok gadis kecil imut yang bernama Sian ini muncul untuk melengkapi alur ceritanya. Jadi, tidak sabar, guys ya, dan oke okay lah, kita cukupkan video pembahasannya sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton.